Halo sobat, ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya mau mengajak kalian untuk melihat sebuah goa yang belum pernah ditemui orang banyak ataupun belum terekspos ke publik. Mari kita lihat seperti apakah goa ini. Namanya adalah Goa Tegi bayi Ikuti perjalanan saya. Jadi, kita melewati uh, kebun. Oh. Kita melewati kebun karena uh, guanya berada di dalam sebuah kebun, ya, di kebun kami sendiri di perkebunan kapulaga. Huh? Oke, okay, teman-teman, sekarang kita menuju ke guanya ke goa tergigak lagi oh, jalannya agak curam teman-teman oke okay. iya yeah. oke okay. oke okay, sekarang kita sudah sampai ya di mulut kuahnya atau di pintu menuju guanya dan seperti yang kita lihat di bawah ini berpasir dia teman-teman dia pasirnya halus banget seperti pasir di pantai ya. Padahal ini di pegunungan. Oke, okay. sekarang kita lanjut ke dalam. Oke, okay. kita menuju ke dalam lubang guanya. Oke sobat, jadi seperti ini pemenangan dari bibir gua Tegi Gawaiji ya. Saya oh. tidak masuk ke dalam karena tidak ada pemandu atau teman yang pernah masuk ke dalam sini. Jadi saya tidak berani, saya tidak mengambil risiko. Jadi seperti inilah kira-kira gua Tegiga Ini hanya pintunya saja ya, pintu masuk. Di saya tidak berani masuk ke dalam. Sebenarnya, pintunya ada di sana. No. Hmm. Oke okay. Wow Ini tinggi sekali teman-teman Nah ini dia Ini tinggi sekali Ini sekitar Berapa meter ya 30 meter dari atas sana Karena di atas sana adalah kebun kami sendiri Jadi kalau misalnya jatuh ya Tidak selamat Oh, ada kelelawarnya. Wih, ternyata banyak kelelawar, guys. Hah? Wih. Nah, ini dia, tegih gawai teman-teman. Anda bisa melihatnya di sini, saya berani datang ke sini demi untuk kalian, ya. Aduh, saya mau rinding sih, karena <laughs> belum pernah ke sini juga. Ini jauh ke dalam sebenarnya. kira-kira seperti ini teman-teman gua 2 GB ya. Seperti ini dia. Oke. Okay. Saya tidak masuk ke dalam berhubung tidak ada pemandu, tidak ada teman juga yang mengajak ke sana. Jadi saya juga belum pernah ke sana. Ini pertama kalinya saya kesini sebenarnya. Ini di daerah kebun kami sendiri, tapi saya tidak berani masuk ke dalam. Takut mengambil risiko, teman-teman. Oke okay, ya. Oke, okay. okay, jadi saya juga bingung naik lagi kayak mana ini Oke okay. Oke, okay, akhirnya terjawab sudah rasa penan Oke okay. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaran saya selama ini oke okay, teman-teman aduh oke okay, sekarang kita balik ya kita pulang kita sudahi dulu perjalanan kita kali ini terima kasih telah mengikuti perjalanan saya dan sampai jumpa kembali let's go